Pernahkah kamu bertemu dengan seorang wanita yang tampaknya memiliki segalanya? Pintu peluang selalu terbuka untuknya dan keberuntungan serta pria yang baik selalu mengejar dirinya. Jika kamu pernah melihat atau membayangkan seorang perempuan yang tidak hanya unik tetapi juga diinginkan banyak orang, dialah yang dikenal sebagai wanita bernilai tinggi. De creme de la creme, wanita ini disebut seperti itu karena sikapnya yang elegan dan ini lebih mengarah ke tingkat kepercayaan diri dibandingkan penampilan fisik. Jadi, apa sebenarnya karakteristik atau ciri khas dari seorang wanita yang bernilai tinggi? Nah, kamu akan segera mengetahuinya. Nomor satu, dia menghargai dan mencintai dirinya sendiri. Seorang wanita bernilai tinggi, tahu betapa berharganya dirinya sendiri dan dia tidak membutuhkan siapapun untuk menyetujui atau mengakuinya. Perempuan seperti ini tidak hidup dalam ketakutan dan tidak menyamakan nilai pribadinya dengan tipe tubuh, citra, pendapatan, atau status sosial. Dengan mencintai serta menerima dirinya sendiri apa adanya, dia menyadari bahwa dia hanyalah manusia biasa yang tidak sempurna dan tidak luput dari kekurangan, namun, meskipun demikian, seorang wanita bernilai tinggi tidak akan membiarkan opini negatif atau penilaian orang lain mengaburkan visinya dan menghalangi dirinya dalam mencapai tujuan hidup. Nomor 2 Dia Baik dan Penyayang Tipe wanita seperti ini menunjukkan belas kasih kepada semua orang, bukan hanya kepada beberapa orang terpilih saja. Tidak peduli apakah kamu sahabatnya atau pelayannya, dia akan tetap memperlakukanmu dengan rasa hormat. Kecantikan sejati, terletak di dalam hati manusia yang terungkap melalui perlakuan kita kepada orang lain dan seorang wanita bernilai tinggi benar-benar memahami hal tersebut. Tidak hanya menghargai dirinya sendiri dan juga orang lain, dia juga menghargai semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Maka dari itu, jika kamu ingin mengetahui apakah kamu sedang berada di dekat seorang wanita bernilai tinggi, pertimbangkan untuk menanyakan hal-hal berikut ini. Yang pertama, apakah kehadirannya membawa kehangatan yang memancarkan cinta yang lembut? Dan yang kedua, apakah dia peduli dengan orang lain dan menunjukkan kepeduliannya? Jika jawabannya iya, maka kamu telah menemukan wanita yang bernilai tinggi. Nomor tiga dia berkomitmen untuk mengembangkan dirinya. Pertumbuhan pribadi adalah sesuatu yang diprioritaskan oleh wanita bernilai tinggi. Dia berusaha keras untuk bisa menjalani kehidupan yang penuh dengan pertumbuhan intelektual, spiritual, serta emosional dan dia tidak takut untuk meminta bantuan kepada orang lain untuk mencapai tujuannya. Tipe perempuan seperti ini menyadari bahwa masih banyak hal yang tidak dia ketahui dan dia tidak takut untuk mengakui kesalahannya. Faktanya, mengetahui bahwa dia melakukan kesalahan seringkali memberinya pencerahan untuk mengeksplorasi dan mempelajari hal-hal baru. Menjadi pribadi yang terbuka dan rendah hati memungkinkan wanita bernilai tinggi untuk belajar sebanyak mungkin dari semua orang di dalam hidupnya, baik itu profesor, pasangan, anak, atau teman sebaya. Selain itu, dia juga mendedikasikan dirinya untuk belajar dengan cara mengikuti berita terkini, menonton film, membaca buku, traveling dan membenamkan dirinya di dalam seni. Nomor empat dia sadar diri dan berempati. Seorang wanita bernilai tinggi memahami konsekuensi dari seluruh perbuatannya dan dia mampu untuk berkomunikasi dengan penuh rasa empati kepada orang lain. Karena perempuan ini pada dasarnya memiliki kecerdasan emosional yang sangat tinggi, dia dapat mengamati, menghormati, dan menerima pikiran dan perasaan dirinya sendiri maupun orang lain. Kemauan yang tulus untuk membangun hubungan positif dengan sesamanya membedakan kualitas wanita ini dari yang lain dan dia juga sangat ingin memahami serta menyemangati orang lain. Tidak hanya itu, dia juga tidak pernah menghakimi dan menerima semua orang apa adanya. Nomor lima, dia rendah hati dan dewasa. Seorang perempuan bernilai tinggi tidak pernah memanipulasi atau memainkan permainan pikiran untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Wanita seperti ini tidak akan pernah menyiksa mental atau melakukan gaslighting terhadap orang-orang di dalam hidupnya karena tindakan seperti itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dia pegang dengan teguh. Perempuan ini juga tidak akan pernah berperilaku atau berbuat sesuatu yang bertentangan dengan keyakinannya dan karena alasan itulah, dia menetapkan aturannya sendiri dalam standar sosial seperti misalnya ketentuan dalam berpacaran dan sebagainya. Wanita berkelas seperti ini tidak akan mencoba memenuhi ekspektasi orang lain terkecuali dia merasa kalau hal tersebut pantas atau benar untuk dilakukan. Kamu tidak akan pernah terjebak dalam sebuah hubungan dengan perempuan bernilai tinggi karena dia mengerti bahwa setiap orang memiliki pilihan dan berhak untuk keluar dari suatu hubungan. Nomor 6. Dia tidak takut untuk mengungkapkan pikirannya Meskipun orang lain tidak setuju dengan dirinya, seorang wanita bernilai tinggi akan secara terbuka mengemukakan pikiran, perasaan, dan pendapatnya. Dia tidak takut untuk menunjuk permasalahan yang ada, memberikan solusi, atau meminta apa yang dia inginkan karena dia sadar bahwa opininya sangat berharga. Tipe perempuan seperti ini akan dengan bangga menetapkan batasan pribadi dan berani berkata, tidak, atau menolak sesuatu tanpa sedikitpun rasa penyesalan. Dia dapat mengungkapkan pikirannya secara praktis serta kreatif dan dia juga berbagi sudut pandangnya melalui ekspresi diri yang otentik. Nomor tujuh, dia penuh semangat. Seorang wanita bernilai tinggi bergerak selaras dengan tujuan hidupnya dan akan selalu berusaha keras dalam meraih mimpi-mimpinya. Dia jarang melupakan tujuan dan menjalani hidup dengan memegang teguh nilai-nilai atau keyakinannya. Perempuan ini mengejar passion tanpa ragu-ragu dan menolak untuk menerima apapun yang menghalangi perjalanan hidupnya. Itulah sebabnya kamu tidak akan pernah melihat wanita bernilai tinggi menyerah atau berhenti mengejar passionnya karena hal apapun, misalnya seperti cinta. Pokoknya, tidak peduli tantangan apapun yang menghadang, dia akan selalu menghadapinya dengan tangan terbuka dan dia juga sadar akan fakta bahwa mengalami kegagalan adalah hal yang wajar dalam perjalanan untuk meraih kesuksesan. Nomor 8 dia berkelas dan elegan. Seorang perempuan bernilai tinggi dipenuhi dengan kepercayaan diri dan tahu bagaimana secara otentik merangkul pesona atau kecantikan dirinya sendiri sambil mengakui kecantikan orang lain. Dia tidak pernah ragu dalam memuji kecantikan wanita lain dan tidak pernah memandang mereka sebagai musuhnya. Tipe wanita seperti ini berdedikasi untuk menyemangati orang lain dan suka menyebarkan cinta kasih kepada sesamanya. Keyakinan dan kepercayaan dirinya sangat memikat sehingga dia tidak perlu mencari perhatian dari orang lain. Nomor 9, Dia Merawat Dirinya Sendiri Perawatan diri, baik secara fisik, emosional dan spiritual merupakan hal yang sangat dipedulikan dan dijadikan rutinitas oleh seorang wanita bernilai tinggi, karena dia berkomitmen untuk mensejahterakan dirinya sendiri. Jika kamu bertemu perempuan seperti ini, kamu dapat langsung mengetahui bahwa dia merawat dirinya dengan menghidrasi dan memberi nutrisi pada tubuhnya dengan segala sesuatu yang diperlukan. Perawatan ini memungkinkan dirinya untuk merasakan yang terbaik dan menghadapi dunia dengan penuh rasa pede. Nomor sepuluh dia menerima kerentanan emosionalnya. Menjadi rentan secara emosional bukanlah pertanda kelemahan dan wanita bernilai tinggi benar-benar menyadari hal ini. Dia memahami bahwa kerentanan emosional adalah sebuah bentuk keberanian dan itulah mengapa terkadang hal tersebut terasa menakutkan. Ketika perempuan ini berada di sekitar orang yang dia cintai, dia akan menjadi terbuka serta tidak ragu mengungkapkan perasaannya dan hal ini menyebabkan orang lain untuk berani jujur juga akan perasaan mereka. Daripada membiarkan rasa takut mempengaruhi keputusannya, dia mengejar keintiman, koneksi, dan kepercayaan, bahkan jika itu tampaknya beresiko tinggi. Secara keseluruhan, seorang wanita bernilai tinggi mengetahui dan menyadari nilainya sendiri. Energinya terpancarkan dengan terang, dan kecantikan luar dalamnya terlihat dengan jelas. Dia memiliki sejenis magnet atau daya tarik yang menarik banyak orang, tetapi dia sangat selektif dan berhati-hati tentang siapa yang dia izinkan untuk masuk ke dalam hidupnya. Meskipun perempuan seperti ini sering dicari dan dikejar, harga dirinya tidak berasal dari hal tersebut. Dia sepenuhnya menyadari akan nilai-nilai yang dipegangnya dengan teguh dan tidak takut untuk menjalani kehidupan sejati, tak peduli apapun yang terjadi.